So welcome back again. Okay, kali ini saya Hai, band Hardcore Punk dari hai. yaitu di bagian selatan Hai, Yorkshire Hai, ini keren banget dan musiknya juga keren dan band ini terbentuk di tahun 2010 dan memiliki tiga album dan satu EP dan kerennya lagi mereka ini punya label rekaman tersendiri eh bukan label rekaman tersendiri ya jadi punya rekaman sendiri lah reka label rekaman sendiri pokoknya itu lah ya. jadi namanya tuh NLLVTD Label rekamannya mereka tuh itu dia M L L V T V itu khusus <laughs> lupa buahnya itulah buahnya tapi keren keren keren loh musik asik sama sama yang sebelumnya jadi ini juga sama kerennya jadi buat kalian yang belum tahu musiknya jadi kita langsung aja reaksi di dari Inggris, Oke okay, play Hmm, mantap, India dia Mel Polense dan Crane. So, UK mirip-mirip teror lah atau enggak kayak kayak apa ya H2O tapi ini lebih enak udah yeah. asik kan dari awal musiknya aja udah ngajak beatdown nih Keren, asiknya mah pemain gitarnya ya. Mirip, wah uh, muter headnya keren nih. Ya. Seru ya kalau nonton band hardcore kayak gini bisa ngosing di atas panggung ya. Tapi tetap ada kerennya. Itu yang kerennya. Uh. Naritam sambil vocal keren dan kita ini udah keren motif kayu dibanes lagi iya asik nih. pilih aku aja on the go Uh, Mantap, ini gitarnya keluar langsung. Tuh keren, kan? Tidak sih, ngambek ya? Jarang AC. Semua bagus, lagi. Ya, bagus bagus Ya, yeah, bagian paling enak. Yes, The Uh, asik. basisnya agak asik nih, kalau main bass di bawah gitu enak. Keren hai, juga cowok banget ini asik gitu ya nonton kayak gini, jadi pengen nonton dan ini langsungnya gitu ah, pakai yang asik lagi hmm, mantap kan, itu dia dari male 4 -inch. keren, oke okay, itu dia dari Melv Orange, keren kan bandnya? Uh, emang alirannya emang asik nih kalau hardcore ngerespon band-band hardcore tuh bawaannya, uh, ke bawah suasana gitu, lah. suasana asiknya loh, emang bener-bener keren. Jadi itu dia band yang keren dari UK atau Inggris. Jadi aduh, gimana ya susah momennya? Jadi terlalu enak buat saya dengerin Jadi tergantung kalian yang menilai video Atau menilai band yang satu ini Pasti kalian suka lah dengan band yang satu ini Untuk membangun semangat kalian Daripada kopi Gak ada airnya Jadi mendingan denger dengan satu ini aja Keren Oke, buat kalian yang suka dengan band Melvold, Silahkan cek di youtube-nya Band Mel Melvolent Cek Itulah main volets, jadi buat yang kurang jelas dengan video clipnya atau nanti saya akan kecilin biar nggak copyright. Langsung aja cek di deskripsinya, oke. Okay? Kalau emang itu kurang jelas gitu musiknya, jadi emang saya belum dapat ininya sih, belum dapat feel reaction editnya tuh kayak gimana. Jadi ya, wayahnya. Ya. Di ya, gitulah masih memakai sound tambahan. Nah, jangan lupa untuk support band yang satu ini, oke. Okay. Buat yang kalian suka, silahkan cek di Apple music atau buat kalian yang pengen tahu beberapa musiknya, tinggal cek aja YouTube musiknya mereka. Dan yang penting, jangan lupa untuk support channelnya band Melfolet. Volet ini karena band ini sangat edan karena band ini sangat keren dan cealas banget dan jangan lupa untuk share ke teman kalian kalau band ini enak buat didengar dan band ini cocok buat kalian yang dengerin saat kalian lagi kerja atau saat kalian lagi ada di distro atau bisa request lagu di kafe bawain lagu ini aja gitu ya biar pada wah kering juga nih kafe ada musik kayak gini enggak lah ya tapi sesekali boleh lah request lagu yang satu ini juga keren banget nih buat kita dengerin bareng-bareng Oke sekian dulu reaction saya untuk band 4 suara saya sudah serak sekali karena kebanyakan screen jadi kayak gitu ya keren screen Susah ya, kalau metal. Jangan terima kasih yang sudah nonton video kali ini, dan terima kasih yang sudah support band yang satu ini, atau yang sudah support band sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk support band yang satu ini. Oke, okay. kata terakhir untuk kalian, jangan lupa mencuci karpet yang ada di rumah kalian. Jangan sampai kalian kena gatal-gatal, karena karpetnya sudah berdebu. Atau karpetnya sudah kena abu rokok jadi jangan lupa untuk mencuci karpet yang ada di rumah kalian ya, oke okay?